pesisikannya ini bau Potong selama hilang. Ya Allah, ya Cái lagi kan. Yaaminasi mudah-mudahan doa kita semuanya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan semua guru-guru, guru walaupun dua guru yang meninggalkan teman-teman rekan-rekan kita, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua kepada kita semuanya kesalahan kita yang hubungannya dengan Allah mudah-mudahan diampuni. Dan hari ini juga bertemu dengan sesama teman yang ada silaturahim juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara yang saya banggakan, Anak. yang pertama anak-anakku, Anak Anak yang saya cintai, Anak pertama <coughs> yang pertama saya mewakili daripada guru karena yang diundang katanya tiga guru yang baru yang masih dikenang oleh anak-anak semuanya diantaranya kemarin tanya uh, Bukati sudah disuari tapi memang dia itu sudah repot Bukarmen begitu semuanya juga kurang lebih, Bukarmen malah tahun ini pensiun harus bukti kemungkinan tahun ini kalau saya pensiunnya tahun 2026, berarti kurang lebih masih tiga tahun lagi. Menang, menang, menang. menang. mudah-mudahan diberikan taufil umur panjang umur, korban bidadari, syahadat hidup di al-qiyamah. Yang jelas saya mewakili atas nama sekolah dan saya mewakili beliau Yayasan sekarang Islamic Center Karena dulu itu Yayasan al mewakili daripada beliau Bapak Ishak Karena Bapak Ishak itu sedang gerak dan sekarang kalau dulu itu kepala sekolahnya Pak Ishak ya Sekarang Bu Lulu Kurniang itu kepala SMP-nya kalau dulu SMK-nya pertama Pak Iskak, terus Pak Joerjuahir, sekarang Pak Mukarom, sampai akhir hayat. <SILENCIO> <SILENCIO> ya yeah. nggak kenapa anak Ya kalau keseluru kalau ke jadul, kalau unut kalau bukan tiba saya udah jadi kepala sekolah, karena saya paling tua, tapi kita masih familier. <SILENCIO> Jadi ya makanya Pak Nasokan, dari kepala sekolahnya seorang mungkin Paling <tuh> paling paling kemahkil, kemahkil BK Yandus yang ngerobohi tahu yang paling itu, Pak Ya, makanya saya sampaikan seperti itu Saya mewakili kepada rekan-rekan guru yang tidak hadir yang diundang oleh uh, semuanya Dan pribadi yang jelas banyak kesalahan Ketika memberikan pengajaran kepada kalian, bagi yang sengaja maupun yang tidak sengaja, saya mengucapkan takut dan longgok, minalamin, mohon maaf lahir. yang ya, sudah saya guru banyak kekurangan, kekeliruan, kesengajaan, kecewetan, dan tempat petik kue. Terima saya jelas secara pribadi dan secara instansi melakui sekolah mohon maaf yang sebesar besarnya Oke. bapak pahlawan minum ikut minal aizim bapak demikian juga apabila anak-anak uh, mempunyai kesalahan kepada bapak guru saya mewakili kepada keseluruhan bagi yang sudah meninggal dan masih hidup <tuh> mudah-mudahan saya mewakili mengikrarkan kepada perwakilan guru menerima pintu maaf kepada anak-anak uh, semuanya Kenapa di dalam Al-Quran disebut Kan, nah, yaitu hotu, hotu itu al orang hidup di dunia itu pasti ada kesalahan pasti, pasti kalau ada orang di dunia kok oh, tidak punya salah malaikat ucak ujug mangkat malaikat yang diciptakan dari nur itu memang nggak punya kesalahan. Kalau manusia kok di atas bumi kok tidak punya kesalahan itu bukan manusia. Setan, setan benar-benar. Semua manusia mulanya menghadir ah, al-insanul manusia. Manusia itu tempatnya kelalen kalau salah. Mada itu kesempatan yang berbahagia ini Yang kalian adalah Sudah banyak kesibukan Di sela-sela waktu ini Masih berkata muka Manfaat silaturahim Banyak hal Yang pertama ya. Yang jelas itu Akan ditambah Misalnya Misalnya tua ya. ya. ya di badan korun rega pat ayang nak kolang anak kalau ini cocok ah bagus di makan ah iya ayang umi ya, ini walaupun tua ya alhamdulillah sering silaturahmi dari saya botak mas nah awak nom sih karena saya mana soto dengan besar tua ya awak tua itu yang pertama itu adalah memperpanjang umur yang kedua yang tadinya ada permasalahan kurang sejuk di rumah ada permasalahan ketemu dengan temari lama Kepala. itu menjadi kesalahan atau hutang-hutang hilang Kepala. iya karena mengenal masa lalu dan nuning yang contohnya lu jarku ngini lura anu ngini bau kok anu bau kok narsu anu ngini contoh wakaya persisnya yang ngini bau kok Ya, ya. foto jadi foto alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, jadi memberikan pintu maaf yang sebesar besarnya, apalagi kalian cerdas satu bulan kemudian oleh Allah Subhanahu Wa Taala menentang hawa nafsu. Yaitu dan memperbanyak sebut Memperbanyak etika Sebagai approach pendekatan diri kepada Allah SWT Alhamdulillah diberi kemenangan Orang yang menjumpai puasa Ramadan ini Orang yang beruntung Kita walaupun sudah selesai Belum tentu kita akan menjumpai bulan Ramadan yang akan datang Kalian kita banyak kesalahan sudah di tadi Asia bulan Ramadan layak membayarnya sama Iwan Al ini tidak bisa tunggu lagi amalan kita, puasa kita, amalan yang lain kita belum nyampe kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir baru nyampe kepada Allah dibayar dengan jahat fitri sebagai tanda sosial kita ke masyarakat. Tan. Karena pas satu sawal, dua tanggal, dua sawal tidak ada yang lemes. Tidak ada yang menjauh-jauh ya, itu ya. sakitmu beyares kentau Mas kutu deh Lagi aneh malah gue badul perjungan ya Gue ngeris ngakkep, ujani Ujani ya ngakkep deh, kenapa sih? Tapi Alhamdulillah, jadi sehat Inilah kebahagiaan orang yang habis puasa tapi ya kalau nggak puasa kok anaknya halal bihalal badaknya ini biasa aja jadi indir pak kacan indir orang kaya itu aku agak ingin nang lagi waktu bulan puasa terus badaknya ini bedanya aku dibilang nikmatnya luar biasa ayawene ada puasa ah gimna gimna ike mau ayo takut sakitmu ayo takut Iya masalahnya, ini maqtum sih. Main kurungan hujan. Kalau ada pak? Iya. Bukan salah ya. Bahasa orang Pak, ngaji Pak. Iya mudah-mudahan kuasa. Jadi yang ya, tadinya siang masih mengetang halal naksu, itu, balokan itu adalah suami sendiri, istri sendiri. Kemarin satu bulan jadi haram. Apa dia disenggama? Tapi setelah sabal, halalannya ubah. Memang syukuran, awan-awan aku aku malah turun Pada Ya, jadi jadi mudah-mudahan Kita semuanya dengan adanya satu sahabat dia dia apa fitrah di hadapan Allah sekarang fitrah di hadapan sesama manusia kenapa? Kalau hubungannya dengan Allah, tubuh ilahnya minta ubatan nasura, minta tobat pada Allah tidak akan mengulangi perbuatan yang jelek lagi. Tapi kalau hubungannya nas, itu harus langsung hubungan orangnya. Misalnya apa naso kesalahan, karo aku itu langsung ketemu pak. Anurun, ya pagi nasi jangan lupa ngaburat takubah lomba minaum minggu, asal belum lepas tangan ini masih jabat tangan dengan adanya ikrar itu sedang diampuni oleh Allah Subhanahu Watahu. Berbagialah kita orang yang bisa menjumpai menjum, menjum, menyelesaikan ramadan dan kita memasuki dua sambal, yang Tapi anak ya Jangan apa apa? maka nah, nah, dulu, apa aja yang Dia